Pertandingan Inggris versus Iran di Piala Dunia 2022 akan tersaji pada Senin tanggal 21 November tahun 2022 malam. Keduanya berada di Grup B. Laga Inggris versus Iran akan bertanding di Khalifa International Stadium. Dari segi performa, Inggris kurang meyakinkan. Runner-up Euro 2020 ini tanpa satupun kemenangan dalam enam laga terakhirnya. Itu juga yang membuat tim polesan Gareth Southgate tersebut terdegradasi dari UEFA Nations Liga. Tak ayal, penampilan Inggris makin ditunggu-tunggu. Namun, skuad The Trillions tetap tak boleh memandang remeh Iran. Sebab, Iran menjadi salah satu wakil Asia terkuat di turnamen 4 tahunan kali ini. Secara peringkat FIFA, Iran menempati posisi ranking 20 dunia. Lalu jika berdasarkan di Asia, Iran berada peringkat pertama, yang berarti secara kualitas, Iran saat ini jauh lebih baik dari Jepang ataupun Korea Selatan. Tak ayal, kans Iran membuat kejutan dengan mengalahkan Inggris tetap terbuka lebar. Harry Kane dan kawan-kawan perlu lebih waspada menghadapi peluang.